Kalau kalian mengira hanya negara tropis seperti Indonesia atau Brazil yang memiliki keanekaragaman spesies burung, kalian salah besar. Negara empat musim seperti Jepang pun mempunyai spesies burung yang bervariasi. Beberapa di antaranya endemik atau tidak ditemukan di belahan dunia yang lain? Penasaran dengan burung endemik yang hidup di Jepang? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Burung Okinawa Rail Seperti namanya, burung dengan nama ilmiah Hippotainidia Okinawai ini merupakan endemik pulau Okinawa. Termasuk dalam keluarga Rallidae. Burung ini hampir tidak bisa terbang dan membuat sarang di tanah. Makanan favoritnya adalah kadal, siput, dan belalang. Sedihnya burung ini terancam punah karena populasinya menurun. Kehilangan habitat dan ancaman predator. Jumlahnya saat ini tidak sampai 1000 ekor. Burung Bonin mata putih. Burung kicau kecil ini adalah burung endemi Kepulauan Bonin atau Kepulauan Ogasawara. Makanan utamanya adalah buah, terutama murbei, tetapi terkadang mengonsumsi serangga, biji-bijian hingga reptil kecil. Perannya penting bagi ekologi Kepulauan Bonin, sebab burung ini merupakan penyebar benih bagi tanaman aslinya. Sayangnya statusnya di IUCN Red List alias hampir terancam punah karena hutan tempat tinggalnya berubah menjadi permukiman, pertanian dan pariwisata. Selain itu, karena sering mencari makan di tanah, membuatnya rentan dimangsa kucing, dan sarangnya juga sering diserbu tikus. Burung pegar tembaga, nama internasionalnya adalah Chopper Peasant, ini adalah burung pegar dengan bulu berwarna tembaga. Mereka memiliki sifat dimorfisme seksual yang kuat. Artinya burung jantan dan betina mempunyai warna bulu yang berbeda. Mereka tersebar di hutan di pegunungan pulau Honshu, Kyushu, dan Shikoku. Makanan kesukaannya ialah serangga, akar, daun, dan biji-bijian. Karena kehilangan habitat dan perburuan liar, status di IUCN Red List adalah hampir terancam. Burung pelatuk hijau Jepang Burung pelatuk yang panjangnya sekitar 30 cm ini memiliki nama ilmiah Picus awokera. Penghuni pulau Honshu dan Tanegashima ini suka membuat sarang di pohon bunga sakura. Seperti burung pelatuk pada umumnya, mereka mematuk batang pohon untuk mencari serangga atau laba-laba. Selain itu paruhnya digunakan untuk melubangi batang pohon dan membuat sarang.